Welcome school fans, welcome back to Timeout. berkipa dila dan selamat datang di class timeout hari ini timeout game episode hari ini special nih special untuk semua Lakers fans karena gue yakin mereka pengen komentar mereka pengen puji timnya karena nih Lakers menang dan mendapatkan seat nomor 7 setelah mereka mengalahkan Minnesota Timberwolves gila sih game nya super tegang and probably one of the best games this season dan selain itu juga kita pastinya membahas tentang Atlanta Hawks Atlanta Hawks upset the Miami Heat gila benar di dismantled banget sih tadi Miami Heat sama mereka dan mereka pun juga lolos ke okay, NBA playoffs Berhadapan dengan Boston Celtics, dan itu adalah dua topik yang kita akan bahas di hari ini, Jadi, hari ini very light sih kelasnya. Uh, untuk prediksi playoff, pasti pada nanyain, "Kapan kok bikin nama Adi ya, uh, Jadi, besok rencana gua akan bikin nama Adi. Ini baru aja dapat konfirmasinya sama Adi. Kalau dia udah oke, okay. untuk besok, Gila main sampai di loh, sampai dia push jadwal syutingnya sih. Gila, hormat sih, respect banget sih, sama Adiyani sih Dan ya, yeah, ditunggu aja, mungkin hari Jumat nanti baru gue upload videonya dengan Adiani And once again, thank you so much though guys For always supporting Taiwan, gila men, yang kemarin, yang uh, videonya lu di Gobet, berantem itu, time nya hampir 20.000 views Man, that is amazing Dan bagi Lakers fans yang lagi happy dan juga berbahagia Dan pengen share kebahagiaannya dengan gue juga I don't guys, support channel ini, kalian join, jadi member Kalian juga bisa masuk ke our exclusive Discord group Dan biar gue juga makin Banget, guys, untuk bahas Lakers-nya. So, once again, thank you so much, guys, dan jangan lupa untuk kasih like, kasih dulu tekan like-nya dulu sebelum kita masuk kelas hari ini. And yeah, man, super excited sih untuk masuk dan juga tuh kok masuk, <laughs> untuk... Uh, Ngegelar kelas hari ini So kalau gitu let's start our class today And it is Atlanta versus everybody guys Atlanta hari ini mendominasi rebound Untuk mengalahkan Miami Heat 116-105 Atlanta hari ini punya banyak motivasi Pertama Jimmy Butler Guarantee katanya Miami akan menang Dan Trae Young took that personally Dan ya yeah, mereka juga tahun lalu Kalahnya kok gak kalah di first round ya eh. First round kalahnya sama Miami Heat juga So itu juga ada api-apinya tuh untuk game kali ini. Lalu, reporter ESPN, 17 biji. Mereka semua milih Miami. Dan 18, termasuk gue, guys. <laughs> Kalau ditambahin gue, satu orang gue juga milihnya Miami. Jadi, 18 nol semuanya pada milihnya Miami untuk menang game hari ini. Dan, ya, setelah itu dibacotin lah ya sama si Dejante Murray. John Murray, tadi setelah menang, dia nge-tweet. Jokes on you, MFC nggak usah gua bilang apa kata-katanya Tapi masih dia ngeledekin semua reporter ESPN Dan juga termasuk gua guys bolehlah dia bacot hari ini dia mainnya bagus sih 18 poin, 6 rebounds, and 5 assists Baby boy Tadi ada satu 3 point Yang lumayan penting sih Lumayan crucial untuk mematikan momentum yang main hit Di quarter keempat And he was huge man He was huge today Dan dia udah sih Pengen ketemu dengan Boston Celtics nantinya Terus mimin IG-nya Hawks nggak dikasih kendo juga sama dia, dia juga nge-troll uh, Miami Heat dengan foto Jimmy Butler yang kecapean itu loh, di abort, di bubble uh, gila sih, selain mereka menang game hari ini, mereka juga menang sih untuk social media warnya. ya and Hawks hari ini, kayaknya mereka spesialis play-in ya, mereka kalah 3-0 rekornya untuk play-in uh, mereka sudah resmi menjadi seat number seven di Eastern Conference untuk melawan Boston Celtics, tapi Celtics mendominasi sih selama season mereka 3-0 season series yang melawan Atlanta Hawks. Tapi nanti mungkin berbeda lah ya. Motivasinya juga oke okay lah. Pasti Atlanta Hawks pengen juga bikin upset lah. Dan gue akan kaget sih kalau Atlanta Hawks nantinya bisa push si Celtics ini for a long series. Apalagi Jalen Brown nggak jelas banget tuh. Jalen Brown abis mecahin fast bunga eh. tapi mecahin fast bunga itu tangannya robek semua. Five stitches. So I don't know man if Jalen Brown can dribble or shoot the ball nantinya secara maksimal ya. Eh. Jadi maybe I'm just for that series. Dan yeah hari ini benchnya uh, sorry kita ngomuin yang dulu, tab gue nggak mau sampai mana sih terlalu semangat nih gue kayaknya dan tensi um, ini nggak gua cut, kita langsung aja. Dan ya, hari ini Hawks outwork si Miami Heat. Dan itu bisa kelihatan dari jumlah reboundnya nya Dimana uh, Atlanta Hawks itu out-rebounded Miami 63-39. That is crazy though. Dan si Hawks hari ini dapat 22 offensive rebound. Dan mereka mencetak 26 second chance points. That was the game right there. Dan itu, dua statistik itu merupakan season high untuk lawannya Miami Heat. Dan gila sih, hari ini BAM dikerubutin sama semua big band Atlanta Hawks lalu clean Capella hari ini cosplay jadi Dennis Rodman dimana dia mendapatkan 21 rebound dan 8-nya adalah offensive rebound Miami Heat hanya enam offensive rebound clean Capella 8 offensive rebound jadi dari situ lo bisa lihat efforts efforts yang diberikan oleh clean Capella untuk Atlanta Hawks dan semua pemainnya Hawks ya yeah, actually kalo gue lihat. Tiap kali temenin embak, bola itu naik dari Jalen Johnson, John Collins, Dejante, Trey yang semua itu langsung crash the boards. Dan Trey yang pun hari ini pemain yang paling pendek mungkin sama Kyle Lowry lah ya. Berdua, tapi Trey Young hari ini 8 rebounds, man. And Trey, man, dia obrak-abrik sih defense Miami Heat. defense Miami Heat hari ini jaga Trey agak aneh sih. Menurut gue uh, jaganya jelek banget. Dan Trey hari ini 25 poin dan 7 assist. Tapi selain itu yang krusial adalah juga Benchnya Atlanta Hawks Empat pemain yang main Sembilan rotasi Eh, rotasi sembilan pemain hari ini Dan empat pemain bench itu semua double digit Dan di lead oleh uh, Sidik Bay Yang 17 poin Wow, gila Dari tim Ini dia, dari Detroit Pistons Tim yang tanking Dia harang tim yang masuk playoff Asik juga sih Dan Bogdan Bogdan, wow, atletik banget hari ini kayaknya Dan Bogdan ini ya, semangat banget hari ini mainnya uh, Bogdan Bogdanovic hari ini 14 poin off the bench And I think he has one. Nice slam, dunk tuh. Dan ya yeah, Miami hari ini menurut gue kalah itu definisi definisi si definisi dari seasonnya mereka season ini mereka bener, -bener looks interested dan yang katuk kayak udah siap-siap pengen liburan sih ke Cancun menurut gue dan tadi pahal digendong mainnya kalori men, main. kalau lu setelah pertandingan kasih tau gue koroki kalori 33 poin hari ini gue pasti akan nyangka wih Miami menang jauh pasti itu ya tapi tidak karena hari ini mainnya bagus cuma kalori dan juga Tyler Hero yang lainnya sih harus minta maaf sih ke fansnya Miami Heat menurut gue kalori gila sih season high 33 poin di kuarter keempat dia ngelempar lempar apapun ya menurut gue masuk sih tadi sih dia Kenong sendirian menurut gue. Tapi sayangnya tadi gak banyak temennya yang membantu dia. Uh, Tyler Hero hari ini 26 poin dan 6 rebound. Um, ya yeah man, like I said. Efforts dari mereka sih belum embarrassing banget hari ini. Apalagi BAM Adebayo, man. BAM, oh my god. Dia cute banget selalu ya. Kalau lagi game penting kayak gini sih. Asli. Mentalnya sih payah banget sih dia. Uh, 41 menit, 12 poin dan 9 rebound aja. Kayaknya BAM ini udah banyak yang request untuk di-trade sih. Kelihatannya kayak gitu nih. Tapi uh, Jimmy Butler juga gue tadinya mengharapkan dia akan elevated his game. Gue ngerasa tadi, wah kalau udah playoff Jimmy Butler tuh beda banget. Gue kira dia akan berubah jadi Michael Jordan. Uh, tapi ternyata tidak hari ini. Jimmy Butler ada beberapa kali miss under the rim. Uh, dia hari ini 21.99 assist. Gak um, ya yeah man, just... A really bad effort Dan gue tadi nyangka Miami Heat itu akan Bagus season ini Tapi ternyata Mereka B aja Dan Heat Akan punya satu kesempatan lagi Untuk bisa mendapatkan Number 8 seed Mereka akan menunggu Pemenang dari pertandingan Antara Chicago Bulls Toronto Raptors menurut gue Kayaknya tetap nggak akan lolos sih Karena kalau mereka lolos pun Mereka akan ketemu Milwaukee Bucks Mereka akan dibantai sih 4-0 menurut gue sih Jadi Kalau gue suruh pilih Gue pilih Chicago Bulls lah Ada Patrick Beverly Biar dia ntar Naik-naik lagi Ke meja scoring table So Itu dari Miami Heat melawan uh, Toronto Raptors Miami Heat melawan Atlanta sekarang kita pindah ke Lakers yang hampir saja tadi berubah jadi Le Walkers uh, dari ketinggalan 15 poin di game ini hingga Anthony Davis yang brain fart. foul eh uh, Mike Conley di sisa 0,1 detik. Tapi untungnya Lakers masih survive. Hari ini dia menang 108-102 lewat overtime. Dan Lakers fans pun masih pada semangat. Pasti nonton timeout hari ini. Aman. Thank you Lakers. Gue seneng lah kalau Lakers menang pokoknya. Uh, asli tapi gue gak ngerti sih sama AD tadi dia mikir apa sampai ngeval si Mike Conley gitu padahal dia gak apa-apain dia aja juga udah pasti menang dan lebih damai lah ya untuk fans Lakers hari ini uh, apa juga dari sih udah keren banget tuh 3 point assist dari LeBron di corner lalu dia post ice in his veins di depannya bench si Minnesota Timberwolves that was cold bro that was cold LeBron juga Post kayak gitu tadi ya. habis itu dari 3 point. Um, itu tadi kalau Lakers kalah di overtime. Kita tahu Lakers kan suka sayur ya. Dan kan suka sayur banget di overtime. Ya gue mikir, ya, ya, Lakers kalah nih. Itu tadi kalau Lakers kalah di overtime. Gila si Eddie langsung digebukin sih sama satu LAC gua si Gue yakin banget. Dan pasti abis itu juga langsung diserang habis si di sosmednya dia. Jadi untungnya Eddie masih selamat hari ini. Um, Buang. Yang bukan fans yang Lakers saja hari ini nonton kayak jantungan tiga kali sih. Ngeliatin Austin Reeves. Terus tadi satu lagi siapa yang inbound pass. di lowol like, yang kena steals gitu. Oh my God. Apalagi satu kali lagi tadi terakhir Torian Prince. Hampir aja 3 point tadi untuk menyamakan game itu. Untungnya nggak masuk. Um, tapi selalu sama Lakers, mereka bisa lolos ke NBA playoff Setelah mereka start season ini 2-10 rekornya Jadi semuanya fans Lakers harus terima kasih Kepada Rob Pelinka yang sudah bisa membalikkan keadaan ini Dan ya, yeah, lawan berikut kalian adalah Ini orang ini adalah orangnya ya anda akan lawan nanti di next series gila dia sampai request minta ketemu sama Lakers Woo, jagoan banget teman Dylan Brooks ini ya uh, Lakers akan kita Memphis kalau hal mainnya uh, Senin subuh nanti uh, bakal banyak trash talk sih Gua expect akan banyak trash talk nanti antara Memphis dan juga Lakers dari ini Game hari ini, walaupun gak ada Gobert, gak ada Jaden McDaniels, gak ada Nash Reed Menurut gue ini adalah masih game yang salah satu paling seru season ini Tegangnya dapat banget sih game hari ini LeBron 30 poin, 10 rebound, 6 assist Anthony Davis 24 poin, dan 15 rebound Tapi menurut gue, tidak ada pemain yang lebih besar daripada dia hari ini Yaitu, Dennis Schroeder Gila, Dennis Schroeder sih, Schroeder itu, big night banget Dia mencetak Uh, 18 dari 21 poinnya di babak kedua dan overtime. Pak tadi dia sempat ankle, dia sempat ankle ngijek kakinya di low dan ini perannya sangat dibutuhkan banget, dan sangat besar banget hari ini, karena Dilo bapuk Dilo bapuk banget hari ini, nembak hanya 2 poin aja, eh sorry, dia hanya nyetak dua poin saja, dan juga satu dari 9 field goal-nya, jadi itu kenapa menurut gue Dennis Schroeder adalah pemain terpentingnya Lakers hari ini dan lihat fotonya Darvin Ham, Meluk Schroeder, dan juga Lebron, ini ngakak banget menurut gue, ini kayak dia lagi bilang, thank you guys for saving my job <laughs> dan great decision though, dari Darvin Ham uh, dia keep Dennis Schroeder dan juga Rui Hachimura di quarter 4 dan Overtime, karena ya, yeah, like, like I said Dennis Trudeau kept the Lakers in the game Oh, hal, -hal di kuarter ketiga, mereka ketinggalan 15 poin loh, 15 poin Tapi ada LeBron, ada Dennis Trudeau uh, Yang bisa akhirnya menyamakan Game hari ini dan memaksakan untuk overtime Sedangkan, um, Rui Defensive, defense dia oke okay banget tadi uh, Dengan size-nya dan juga physicality-nya uh, Jujur, I don't know what to say Man, about LeBron James, man About Opa LeBron, umur 38 And he is still Playing 45, 45 minutes di game nomor 83. Uh, dan terakhir-terakhir masih ada dive for the ball juga. Gila, man. Dia benar-benar gave everything, sih. He just left it on on the floor. Menurut gue, uh, respect banget, sih, untuk LeBron Jeff. Jadi, jangan pernah, sih, bilang LeBron is not a winner, man. I think LeBron is a winner. Dan menurut gue, pinter juga strategi dari defense mereka, dari defense Lakers, dimana mereka lebih memilih untuk menjaga ketat Anthony Edwards. Uh, dan biarin yang lainnya nge-point. Uh, ya, yeah, Ant-Man hari ini shit the bet. <laughs> Dia shit the bet dengan 9.3 dari 17 field goal-nya. 0 dari 93 poin-nya. Dan 3-mole-mole jujur cok sih. Di quarter keempat menurut gue. Dimana? Uh, di menit-menit di akhir. Oh, halah -hal 4 menit terakhir quarter 4. Dan juga overtime. Itu mereka cuma 7 poin dan 2 field goal aja ke gue. Gak salah sih. Jadi... That was really bad though. They had the chance. Menurut gua, they had the chance, uh, the chance untuk bisa memenangkan game kali ini. Tapi sayangnya. Mereka tidak bisa finish the game Dan kalau juga mereka 20 turnover hari ini uh, Dan mereka gak agresif Menurut gue di kuarter keempat Dan overtime mereka gak agresif Untuk attack the rim uh, Tapi Cat hari ini jago sih Gak ada Gobert uh, kayak lebih leluasa Di offense juga Dia hari ini 24 poin Dan 11 rebounds Dan Con Conley juga solid Conley tadi pressure banget sih Tiga free thrownya sih Tapi dia emang jual uh, mentalnya juara sih mentalnya Dan dia 23 poin hari ini uh, Minnesota <coughs> Suara gue sampai habis uh, Minnesota sekarang ini Sedang menunggu pemenang antara OKC dan Pelicans tapi seperti gua bilang feeling gue kayak Minnesota nggak akan lolos nih uh, karena nggak ada pawangnya si Patrick Beverly harus ada Patrick Beverly tim untuk bisa lolos ke play in turn apa ke playoffs <laughs> ya dan ya itu adalah Kelas kita hari ini sedikit short. Karena memang cuma ada dua game aja di NBA. Dan nggak gitu banyak pembahasannya. Gua pun masih sakit. <coughs> ini kalian bisa dengar dari suara gue. Uh, tapi gue bela-belain untuk kalian semua. Untuk bikin time out. Dan juga besok gue have a long day. Uh, besok ini. Besok gue ada bikin time out. Eh, uh, bikin time out. Ada bikin prediksi sama Yani lah juga ada book bersama member gue. Dan uh, main pickup game. So, I gonna wrap after this. <coughs> But... Langsung aja kita ke player of the day. Uh, gua hari ini kasih ke Dennis Truder lah. Uh, menurut gue dia tadi menyelamatkan Lakers. Dengan gue untuk point of the bench. Uh, and that is why menurut gue he is the player of the day. So time out gang. Itu dulu tuh time outnya. Hopefully you guys enjoy today's class. Really appreciate everybody. For always stopping by this class. Uh, selalu kasih support dengan like. Dengan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Semoga kita bisa 135 ribu subscribers very soon. So once again thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.